Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagittarius di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagittarius di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Sagittarius di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Juli tahun 2020.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 jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Sagitarius di bulan Juli tahun 2020. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya, terutama untuk kesehatan seorang Sagitarius di bulan Juli adalah two of swords ataupun dua pedang. Secara umum, two of swords itu diartikan dua pilihan tentukan pilihan untuk melepas keraguan satu untuk melangkah maju dan satu tetap di tempat jadi untuk kesehatan seorang Sagittarius di bulan Juli tahun 2020 ia tidak akan mengalami apa-apa namun di dalam segi hal pikiran ia sedang mengalami beban pikiran yang sangat berat itu dikarenakan ia sedang berada di posisi memilih terutama di dalam kategori kehidupannya di sini yang menjadi beban pikiran di dalam kehidupannya adalah dia harus Memilih mana jalan yang baik dan mana jalan yang tidak baik untuk kehidupannya di masa depannya. Dan untuk kesehatannya juga disarankan agar lebih fokus dan bijak untuk mendapatkan pilihan tersebut. Dan efek yang didapatkan tentang pilihan yang sangat sulit ini adalah dia akan susah tidur dan dia akan sering terbangun di malam hari. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of soul secara umum page itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan untuk kesehatan cowok di sini menggambarkan kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di dalam satu sisi ia mendapatkan beban pikiran yang aman berat untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk kehidupannya dan di sini seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun mendukung penuh agar kesehatannya kembali seperti awal dan mendapatkan pilihan yang terbaik dan di sini anak tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah seorang anak Sagittarius sendiri selanjutnya kita akan ke kartu keuangan Sagittarius dan kartunya adalah four of pentacles ataupun empat koin secara umum four of pentacles itu diartikan keseimbangan zona nyaman namun memiliki peluang untuk mendapatkan yang lebih baik jadi untuk keuangan Sagitarius di bulan Juli tahun 2020, keuangannya berada di dalam zona nyaman, zona keseimbangan dan keuangannya tidak akan mengalami gangguan apapun. Namun di dalam satu sisi seorang Sagitarius mendapatkan peluang untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Di sini digambarkan dengan koin yang berada di genggaman itu menandakan dia berpeluang untuk menunjang keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020.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 sehingga di satu sisi ia mendapat peluang untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan juli tahun 2020 yang didukung penuh oleh seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya saat ini selanjutnya kita katakan kerjaan solang Sagitarius di bulan Juli adalah 7 of 1 ataupun 7 tongkat Secara umum seven of one itu diartikan berusaha menghadapi pekerjaan dengan cara sendiri dan ide sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Jadi untuk karir pekerjaan seorang sakitarius di bulan Juli tahun 2020 ia mendapatkan peluang untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi dikarenakan di sini ia bekerja dan menempuni pekerjaannya sendiri dengan hasil karya ataupun ide yang didapatkannya sendiri dari hasil pola pikir dan hasil kerja kerasnya dan di sini seorang Sagitarius tidak membutuhkan bantuan orang lain ataupun masukan orang lain untuk menjalani sebuah pekerjaan dan karirnya dan di sini juga seorang Sagitarius akan mendapatkan peluang yang bagus untuk menunjang karir yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategorinya adalah seseorang yang dihormati serta lebih tua dari seorang Sagittarius sendiri dan di sini karirnya menggambarkan ia akan melakukan pekerjaan semua tanpa bantuan orang lain dan ia akan bekerja keras dengan ide dan hasil pikirannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di sini seseorang yang sudah dewasa ataupun yang lebih tua dari seorang Sagittarius memberikan masukan kepada seorang Sagittarius agar lebih fokus lagi dan konsentrasi di dalam bekerja agar dapat menunjang karirnya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu hubungan asmara sakit adeus kartunya adalah Age of Cup secara umum Age of Cup ini diartikan permulaan awal mula ataupun ingin memulai sesuatu yang lebih serius jadi untuk asmara seorang sakit adeus di bulan Juli tahun 2020 ia berniat ingin memulai hubungan asmara yang lebih serius bersama pasangan dan di satu sisi seorang Sagitarius berniat untuk melamar seorang pasangan di bulan Juli tahun 2020 dan meniti kehidupan yang baru bersama seorang pasangan di jenjang yang lebih serius ataupun jenjang selanjutnya dan di sini seorang pasangan welcome dan memberikan respon yang positif kepada seorang Sagitarius untuk menjalani hubungan yang lebih serius dan untuk support energi yang didapatkan adalah Kenaik of Pentacle, secara umumnya Kenaik of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun Jadi di sini kelihatan seorang Sagittarius ingin memulai hubungan asmara yang baru bersama seorang pasangan dan ingin memulai hubungan yang lebih serius bersama seorang pasangan yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah sosok yang paling dekat dengan Sagittarius dan untuk kartu kesimpulannya adalah the high kritis secara umumnya the high kritis ini diartikan mahir dalam melakukan sesuatu mahir dalam mengambil keputusan yang bijak dan mahir dalam suatu intuisi ataupun spiritual jadi untuk kesehatan seorang sagittarius kita, kita gabungkan dengan the high British. di sini menggambarkan seorang Sagittarius mendapatkan pilihan ataupun beban pikiran di bulan Juli tahun 2020 namun kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa dan di sini ia hanya mendapatkan beban pikiran untuk menentukan kehidupannya kedepannya agar lebih bagus lagi dan ia didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri dan the high di sini menggambarkan seorang Sagittarius akan mampu menentukan pilihan tersebut digambarkan dengan hybridis yang mampu menentukan pilihan secara bijak sehingga kesehatannya akan lebih bagus dan lebih fokus lagi di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya jika kartu the hybridis kita gabungkan dengan keuangan seorang Sagittarius menggambarkan keuangannya berada di dalam zona keseimbangan, zona nyaman namun di satu sisi ia ingin mengambil langkah untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Dan ia mendapatkan dukungan dari seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya sendiri. Dan the hypethis di sini menggambarkan seorang pasangan mampu mensupport seseorang Sagitarius untuk mengambil langkah dan langkah yang tepat yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi. Dan di dalam satu sisi seorang pasangan mampu untuk mensupport melalui pikiran yaitu intuisi. Selanjutnya jika kartu kartu kita gabungkan dengan kartu hypethis di sini menggambarkan Seorang Sagitarius bekerja sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang dapat menunjang karir pekerjaannya di bulan Juli tahun 2020 dan di sini seorang Sagitarius tidak memerlukan bantuan ataupun ide dari siapapun dan di sini seseorang yang lebih tua dari seorang Sagitarius memberikan masukan kepada Sagitarius agar lebih fokus dan lebih tekun bekerja sehingga di bulan Juli nanti ia mendapatkan peluang untuk memperbaiki karirnya lebih bagus lagi. Dan the high kritis di sini menggambarkan seorang Sagittarius mampu mengeluarkan ide-ide terbaiknya untuk menyelesaikan masalah, ataupun untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan bijak dan tepat waktu. Selanjutnya, jika kartu The High kritis kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Sagittarius, di sini menggambarkan Sagittarius ingin memulai hubungan yang baru ataupun dengan ingin memulai hubungan yang lebih serius bersama seorang pasangan yang direspon oleh pasangan secara positif dan didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah seorang sahabat Sagittarius sendiri. Dan The High di sini menggambarkan seorang Sagittarius mendapatkan ide ataupun keputusan yang sangat bijak yaitu untuk memperjuangkan serta memulai hubungan asmara yang lebih serius bersama pasangan untuk mendapatkan kategori kebahagiaan bersama pasangan. Dan untuk angka keberuntungan seorang Sagittarius di bulan Juli tahun 2020 itu berada di angka 2, 24, 46, 61 dan 12. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya yang menjadi beban pikiran untuk seorang Sagittarius di dalam kategori kesehatan adalah di dalam kategori keuangan yang mendapatkan pilihan agar lebih bagus lagi dan menunjang keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Dengan menentukan pilihan yang sangat bijak sehingga menjadi beban pikiran seorang Sagitarius Namun tidak akan terganggu kepada kesehatannya di bulan Juli tahun 2020 Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Sagittarius di bulan Juli tahun 2020 Semoga bermanfaat Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian Agar yang lain juga tahu informasi ramalannya Akhir kata saya ucapkan, wassalam